Punya satu tembang meriah dan sadu sebagai bukti setiaku padamu. Terus mengiringi, karena ini sudah lagu, sudah saya rubah jadi uh, suara perempuan dan naik lagi setengah oktap sih. Jadi saya enggak mampu dengan dengan suara perempuan Cintaku nyanyikanlah